membawakan live session ini dengan baik karena sudah lama tidak live halo halo udah tergabung halo Mas Yani apa kabar Yo. Mas dengar suara, Aha, suara saya Mas Kweh tabagon terenggerek Mas Yan uh, sehat Mas alhamdulillah oke okay. selamat, mas selamat yani, malam teman-teman uh, Ya Mas Yani uh, sudah bergabung. Mas Yani sekarang di Jakarta ya Mas. Saya posisi kena lockdown di Jakarta. Oh udah. Udah lama Mas? Oh uh, udah lama udah. Eh masih tiga bulan ini. Iya di oh, sini. Iya. Ya. Gak bisa pulang dan uh, gak bisa pulang kampung Mas ya. <tuh> <tuh> Oke okay, Mas Yani ini adalah uh, kita kenal sebagai Bapak Komunitas. Komunitas which, film which di is Indonesia, is. Uh, semua menyebut seperti itu, uh, dan kita teman-teman uh, nah, teman film, masih banyak yang lain, <laughs> ya salah satunya Mas, Mas Yani lah yang uh, apa ya, yang kalau sedikit bercerita, uh, apa ya, filmmaker di Gersik atau komunitas film di Gersik, khususnya Gersik Movie, kenal Mas Yani itu kalau nggak salah waktu uh, lensa mata tour ya Mas ya, di Jawa Timur ya. Yeah ya kurang lebih tahun 2013 kalau nggak salah 2013 ribu tiga belas betul ya uh, dan disitulah teman-teman saya bersama teman-teman kersik -teman movie sudah apa ya oh. sudah mulai mengenal Mas Yani dan Mas Yani sendiri yang uh, mengenal kita ke kota-kota lain baik ke festival-festival bercecaring hingga yang yang menjadi terkesan adalah Mas Yani mendapangi teman-teman kersik -teman movie ketika di Jogja Asian Festival kala itu dan kita sangat senang bisa disambungin ke beberapa komunitas, beberapa pelaku film, khususnya di Indonesia gitu ya mas iya <tuk> iya iya ada yang mau disampaikan mas malam ini sebelum kita masuk ke sharing-sharing ya. uh, selamat malam buat teman-teman yang ada di uh, live dari acaranya Gresiknesia yang, uh -huh. yang bertema komunitas film Film, film komunitas, komunitas di, Jawa Timur. di Jawa Timur. Nah, ini mungkin lebih dibatasi aja ya pembahasannya biar nggak meluas. Oke okay, mas. Wilayahnya Jawa Timur saja ya. Oke okay, Jawa Timur siap. Ya, Saya sudah Jawa menyiapkan Timur beberapa aja. apa ya beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita bahas malam ini mas. Dan Mas Yani sudah sharing juga sama teman-teman di sini. Mungkin bisa kita mulai sekarang biar nggak buang-buang waktu. Jadi teman-teman bisa nyimak dan Mungkin uh, nanti sebelum penutupan kita uh, menanggapi pertanyaan dari teman-teman ya Mas Yani. Ya, mungkin dikasih jeda aja Bapak, uh, pada saat kita bercerita atau uh, mungkin teman-teman yang ada di sini menanyakan sesuatu hal Oke. Okay. seperti itu uh, apakah nanti langsung ditanggapi atau gimana atau ada waktu tersendiri untuk tanya jawab okay. atau sekedar sharing dari teman-teman, nggak -teman, apa-apa Oke, okay. uh, sambil jalan aja Mas ya menyesuaikan. Oke, ya. uh, oke okay. uh, uh. okay, Mas Yani uh, terkait soal uh, komunitas film di khususnya di Jawa Timur kita bahas Jawa Timur. Uh, Gersikmu sendiri kan sudah berdiri sejak tahun 2011 dan kita bersyukur banget ketemu Mas Yani mengenalkan teman-teman Gersik movie khususnya film maker di Gersik untuk uh, berbicaraing uh, mencari ilmu di kota-kota lain dan kita bisa bersinggungan dan Uh, punya banyak kawan akhirnya uh, kita bisa apa ya bisa ngerasa hidup uh, banyak uh, banyak masukan-masukan juga bagaimana berkomunitas uh, lebih ke sini sih mas uh, kalau melihat perkembangan komunitas film hingga kini uh, kalau menurut Mas Yani seperti apa sih komunitas film itu sendiri di masyarakat atau di kotanya atau di daerah-daerah oke okay ini sedikit pandangan buat rekan-rekan yang uh, ada di channel ini bahwa komunitas film secara, secara keseluruhan untuk tumbuh kembangnya yang ada di Jawa Timur ini perkembangannya itu dimulai ya semenjak era-era tahun 2000 ke sini ya? ya 2000 ke sini uh, uh. namun uh, mereka mulai bergerak bergerak apa lebih banyak lagi itu di tahun 2005, 2005 sekitar seperti itu 2005 terus gelombang kedua itu dimulai di tahun 2013 2013, 2013. 2013 gelombang kedua karena pada saat itu mulai banyak nih peralihan dari media-media kaset ya namanya yeah. Terus, uh, mulai banyak yang punya kamera 55D dan akhirnya ya, SLR lah ya. Iya, ya, 550 itu. Terus kemudian banyak para pembuat film beralih ke medium digital itu. Nah, dari situ semakin banyak nih para pengkarya di Jawa Timur, baik yang senior ataupun junior. Dan di satu sisi, uh, kelompok-kelompok ini rata-rata adalah kelompok produksi jarang sekali mereka yang e, membidangi di kelompok pemutaran film okay. terus festival terus kemudian e, di kajian atau apresiasi seperti itu jarang sekali yang, yang berada di sana cuman e, pada, pada akhirnya di tahun 2015 kesini, sini, wah uh, banyak nih kelompok-kelompok ya, ya. pemutaran film. Ya. Karena para pembuatnya pun semakin banyak, dan ruang-ruang putarnya pun mulai ada. Nah, ini ketika mulai ada ini banyak sekali komunitas-komunitas yang me mereka untuk e, berkegiatan di bidangnya masing-masing misalkan mereka bidang pemutaran film, mereka mulai banyak membikin program terus untuk festival, semakin banyak festival yeah. kalau misalkan di Jawa Timur ini yang paling eh, yang lama ya, yang untuk di kalangan mahasiswanya, itu ada MAFI terus kemudian yeah. berkembang lagi, ada di sinematografi UNER yeah. terus, ada lagi di apa Universitas uh, Psikologi, UNER uh, itu ada psikofest yeah. tapi hmm. jauh sebelumnya barengan itu ada namanya uh, dulu itu Jem JV Fest Jember Film Festival oh ya yeah. uh -uh. nah kelompok-kelompok ini semuanya itu berlatar belakang kalangan mahasiswa akan tetapi tumbuh kembangnya karena di satu sisi ka, e, mereka berada di program kerja banyak yang e, ganti generasi mm -hmm. terus kemudian ada yang tidak meneruskan ada yang meneruskan hingga saat ini untuk festivalnya. Oke. Okay. Nah di komunitas di Jawa Timur ini rata-rata yang kelompok produksi ya mereka itu pada saat beberapa tahun lalu uh, mereka masih, masih mengandalkan gimana sih uh, membikin film, terus salurannya kemana padahal pada saat itu ruang-ruang, uh, ruang-ruang untuk mendistribusikan film itu banyak banget sebenarnya bukan enggak ada, tapi enggak mau mencari seperti itu nah dengan adanya festival, terus dengan adanya kita berjejaring itu kan bisa mempertemukan sebenarnya banyak lini antara para pembuat film dan e, para pelaku-pelaku yang mungkin di sana, e, apa, di luar bidang yang selama ini kita ketahui. Karena yang kita ketahui kalau istilahnya di kelompok film itu produksi, paling gampang adalah kelompok produksi. Yang ada di Jawa Timur itu paling banyak Kelompok produksi Kelompok apresiasi atau ini ya Dulu ada teman-teman uh, Dari Invis Surabaya Film, Invis, film. film Surabaya. Invis Surabaya Mereka membuat pemutaran Membuat distribusi cetak keping DVD terus keliling Kemana-mana yeah. Itu dulu teman-teman Invis terus uh, Sampai pada Satu ketika di tahun 2000 berapa ya pokoknya itu setelah undang-undang nomor 33 tahun 2009 diketok ya itu mulai itu sebenarnya dari uh, pemerintah mulai membikin namanya Perda Film Jawa Timur. Ya. Itu itu adalah yang pertama di Indonesia untuk bahwa bahwa Jawa Timur memiliki Perda tentang film. Terus kemudian ditambah lagi dengan sosialisasi dari LSF. Di Jawa Timur pula yang menerapkan LSFD pertama kali. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kita, kita selama ini kan belum pernah tahu nih sejauh apa uh, perkembangannya dari uh, Perda Film itu sendiri dan uh, LSFD. Walaupun di Jawa Timur ini ada KFT, kalangan film televisi dan Parvi Jawa Timur ada. Iya. Uh, ada. Uh, nah, kita juga juga sempat menanyakan bagaimana kiprahnya tentang tentang kegiatan itu. Terus uh, di sektor pemerintah juga mereka eh, eh aku tak tak ini yo tak lepas. Oh eh, iya, kan keluar soalnya. Oh iya, siap. Sampai keringetan. <laughs> Ya Mas Santai Mas, uh, kita di sini, kita sharing-sharing santai. Nah, oh, pemerintah, pemerintah daerah pada saat beberapa tahun yang lalu, mulai ini dengan dinas pariwisata Jawa Timur. Terus kemudian karena otonomi daerah masing-masing, tidak semua daerah di 34 kota kabupaten di Jawa Timur itu, mereka ada kayak semacam uh, aturan atau uh, rancangan. Run, uh, rancangan uh, ran, rancang, anggaran untuk rancang. kegiatan yang berkaitan dengan film tidak semua daerah oh, tidak semua merata gitu mas ya tidak merata karena otonomi daerah masing-masing sesuai kebutuhan daerah masing-masing oh, nah gitu. itu yang akhirnya digebih uyah bahwa bahwa uh, pemerintah misalkan nggak mendukung dan nah, sebenarnya mendukung cuman setiap daerah memiliki otoritas karena ada otonomi tadi ya uh -huh. jadi uh, sehingga kita tidak bisa mendeteksi di dimana-dimana kelompok-kelompok komunitas ini muncul di era beberapa ya 2015 tahun ke sini mulai muncul tuh komunitas-komunitas yang misalkan di Bojonegoro di yeah. di mana di Pon Ponorogo, Ponorogo terus kemudian di Ngawi terus kemudian di di mana di Tulungagung, Trenggalek, Kediri, yeah. terus di mana di Jember, bahkan di Jember sudah ada program film dan televisi kalau nggak salah prodinya itu di Unet prodinya. channel, terus Unet. Uh -uh. di Madiun juga ada, terus kemudian Sidoarjo muncul, Gresik muncul, yeah. ini yang belum uh, terus kemudian Probolinggo, terus kemudian Banyuwangi, terus kemudian kalau di Daerah uh, Jawa Timur bagian timur itu juga ada Bondowoso. Bondowoso okay. Terus kemudian ada Lumajang. Nah yang belum yang kota mana nih misalkan kayak gitu. Nah. Ada beberapa daerah yang memang belum apa sampai ke sana walaupun di SMK SMK di Jawa Timur ini sudah ada mata pelajaran itu. Oke. Okay. Nah saya dulu deteksinya dari mana? Saya dulu mendeteksi teman-teman itu uh, komunitas film di Jawa Timur itu melalui rencer dari Friendster kemudian berkembang ke Facebook Facebook, dari jaman iya. Friendster maksudnya uh. iya, nah dari situ saya uh, merasakan bahwa wah ini penting sekali nih kayaknya ketika kita harus mendata komunitas yang ada di Jawa Timur terus kemudian beralih uh, di tahun 2013 akhirnya banyak banyak teman-teman yang ngumpul waktu itu ada social to cine ada, ya. ada ada dari teman-teman e, mana e, UPN, terus Gresik Movie, terus kemudian ada juga yang dari apa e, Unmer Malang, terus kemudian ada yang dari Jember, ada yang dari Solo, kumpul semua di saat itu. Ada dari Kina Club. Nah, tumbuh kembangnya ini kan didasari karena e, gimana kontribusi teman-teman terhadap kekaryaannya. Kalau dari saya pribadi selama ini melihatnya apakah apakah Jawa Timur ini sebenarnya sudah memiliki karakter untuk filmnya ya belum, belum itu. Akan tetapi bisa di, dijadikan bentuk karakter dari sebuah komunitas itu dari bahasa yang digunakan, bahasa Seperti itu daerah masing-masing, bahasa daerah uh, menggunakan bahasa daerah masing-masing. Di satu sisi kelemahannya yang yang selama ini kok ketika arek jawa timur, mm -hmm. iki tuh kok jawa timur kok filmnya musret yo, ya, ngendikles, <laughs> nggak punya ya kan? karakternya ini dari mana gitu ya? Mm -hmm. Jadi kayak kok musret yo ya, kan, sih ngisa itu ya Padahal, padahal banyak juga anak jawa timur yang mm -hmm. mereka ini pindah dari apa ke tempat lain, misalkan ke Jogja misalkan ke Semarang, ke Solo ke Jakarta, bahkan ke Bandung mereka juga juga memiliki karya-karya yang bagus atas nama mereka selama bertempat di mana, kayak gitu iya. katakanlah Mas Yudha Kurniawan aslinya Banyuwangi tapi dia berprosesnya Terus, di mana? gitu ya, Mas, ya tapi berprosesnya di Jogja dan di Jakarta, kemudian Mas Mas Wisnu Pratama hmm. Itu orang Banyuwangi juga Orang Genteng yeah. Tapi prosesnya di Jakarta yeah. Dengan uh, Beberapa filmnya itu Terus banyak sekali pelaku-pelaku film Misalkan ada uh, Ada namanya Pak Enggong Supardi Orang Surabaya Terus Mas Rito yang bikin The Jack itu yeah. Tapi Kegiatannya ada di Jakarta yeah. Terus kemudian Ada namanya uh, Pak eh, Saiful Hidayat, atau Pak Ipung beliau juga salah satu orang Jawa Timur juga banyak sebenarnya, dulu ada eh, Iqbal Raes, anak invis dulu itu, anggota invis yeah. dari komunitas, mereka mereka kegiatannya ada di luar Jawa Timur gitu yeah. ya kan, nah mm -hmm. yang, yang menjadikan tolak ukur dari anak-anak film ini tadi di Jawa Timur eh, selama ini kita ber, berkibatnya kemana nih kita nggak pernah lo punya, punya punya karakter sendiri dari uh, istilahnya film uh, ala arek jawa timur kalau di jogja itu kita bisa melihat melihat pemeran bahasa terus kemudian cerita itu, itu bisa, itu, oh karakternya Jogja gitu eh, ya, ya. ketebak uh -huh. ya, kan uh -huh. gitu loh, kalau sering nonton filmnya pasti akan, wih, yeah. ini Jogja banget nih gayanya, Jepang, gitu uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. terus kemudian uh -huh. Uh -huh. kemudian uh, tumbuh kembang seperti itulah yang sebenarnya selama ini saya mencoba untuk eh, menggali teman-teman di Jawa Timur ini punya khas apa ya gitu dulu ada beberapa film yang yang menurut menurut menurutku ya yang bisa-bisa apa mem membawa ciri akan tetapi cerita tetap arahnya ke kemana ke arah Jakarta kayak gayanya ber, kayak. gaya tutupnya Jakartaan kayak gitu-gitu apakah uh, salah ya enggak salah sebenarnya nggak salah. Enggak salah, tapi bagaimana membangun uh, sudut pandang bahwa ini, me, oh ini anak Jawa Timur gitu, gaya anak Jawa Timur, kayak itu ya, opo sih, itu yang belum sampai sekarang itu ya, tapi, uh, uh, uh, yang itu bisa sih, saya apa sampaikan, pengalaman, uh, pengalaman juga teman-teman di sini, eh, uh, di Kersi. ketika uh, ketemu Mas Yani juga, kita juga dulu fokusnya komunitas tapi komunitas itu ngapain ya selain produksi? Oh eh, ternyata di di komunitas film itu banyak ada produksi, ada distribusi, ada apresiasi dan macam-macam ada kritik hmm. lah untuk sementara. Weh ada ini Mas kan? Erick Sasono nih salah satu penulis oh. Oh, buku nih salah oh, satu selamat penulis. datang Mas, selamat ya datang Allah. ya wow. Mas Erick Sasono. Terima uh, kasih jadi, Mas. Jadi uh, kita memang fokus eh, di produksi dan distribusi lebih ke apa ya pemutaran-pemutaran Bagaimana karya kita karya teman-teman eh, memperlihatkan karya-karya eh, film dari Gersi sendiri dari luar Gersi atau eh, di Jawa Timur sendiri ya, yang penting maksudnya kita butuh asupan-asupan untuk karya-karya film di Jawa Timur dan memang awal-awal memang orang banyak terjebak di apa ya dari bahasa dari cerita ketika DC di identitas Are Jawa Timur. Ini film tekun di Teko Malang, Teko Serpu, Teko Gresik dan kota-kota lain. Uh, yeah. melihat itu uh, memang kalau Mas Yani tadi ngobrol banyak kayak ini karakternya belum kebentuk. Tapi semangatnya udah oke okay, kan kan gitu. Udah yeah. gerilanya udah bagus teman-teman Jawa Timur. Tapi kalau menentuin karakter baik itu bicara masalah kotanya, baik masalah apapun yang bisa dibicarakan di di apa dilempar film-film-film teman-teman Jawa Timur ketika ditonton di Jakarta itu ngeh oh ini ketika kita melihat film Jogja oh ini loh Jogja tapi uh, sampai selama ini uh, mungkin film-film uh, Jawa Timur itu bukan uh, belum sampai ke karakter yang seperti apa bagaimana kotanya bagaimana bahasanya dan lain-lain lah kalau melihat itu semua Mas Yani sendiri bisa mungkin bisa menyimpulkan apa uh, ketika semangatnya teman-teman komunitas film di Jawa Timur ini sebenarnya ada peluang enggak sih maksudnya peluang yang memang inilah yang harus dipertahankan kayak gitu mas, mas. peluang apa yang okay. selama ini sampai lihat itu Oke okay. Jawa Timur kan sebenarnya banyak sekali apa uh, lokasi banyak sekali uh, namanya daerah-daerahnya misalkan di di Sumeneb atau di daerah Madura pulau Madura Ya, akhirnya di sana ada loh, misalkan kapan, kapan waktu itu ada namanya Mas Bandi itu membikin film tentang carok. Carok. itu budaya atau potensi yang bisa digali oleh kawan-kawan gitu. Hmm. Sebenarnya kalau tahu tentang potensi daerahnya masing-masing, kadang eh, Jawa Timur itu eh, ada beberapa kota yang mereka memiliki gini, eh, akulturasi budaya misalkan Surabaya terus kemudian kota Malang terus kemudian kota Kediri kemudian e, kota Jember karena di situ banyak kawasan mahasiswa sehingga e, apa pemunculan-pemunculan itu ya karena berlatar belakang dari mereka adalah mahasiswa awalnya sehingga membentuk membentuk uh, membentuk apa uh, karakter itu ya akhirnya menurut mer, uh, sepengetahuan mereka saja tidak mendalami bagaimana sebuah kota ini memiliki ciri khas. Nah peluangnya itu di situ sebenarnya. Oh, iya. Salah satu itu karena ya, dengan ba ya, banyak akulturasi kita bisa banyak, banyak mempelajari sekses. gitu. Oke. Okay. Kita Misalkan kita mau mau mau menganjuk nih, ya. nganjuk banyak lo potensinya, tapi komunitasnya belum ada. Ya. Mau tema cerita tentang kerajaan, Mojokerto Jombang hmm. itu Mojopahit itu ya. tidak sem, tidak tidak tidak banyak lo komunitasnya. Ya. Kalau di, di Mojokerto sendiri itu Uh, apa namanya? Uh, ada, kalau aku ya, kalau aku dari dari jaringanku itu ada sekitar lima, lima kelompok. Kalau di Mojokerto sendiri, yang satu untuk produksi, produksi video klip kayak gitu itu, iya. terus yang satu ada yang videografer, terus kemudian youtuber, terus ada yang kelompok pemutaran. Itu ada kebetulan, salah satu penggagasnya itu si Wahyu. Dia kuliah di institut kesenian Jakarta. Oh, Terus kalau di Jombang, hmm. di Jombang ini sebenarnya sudah lama. Akan tetapi sendiri-sendiri. Dan komunitas yang sampai saat ini bertahan itu namanya Sukar Maju. Maju. Komunitasnya ikut toh eh, dari dulu. Ya gitu. Jadi eh, komunitas ini sebenarnya bisa eh, melakukan satu gerakan-gerakan untuk wilayahnya masing-masing tapi kembali lagi kepada konsistensinya dari kelompok-kelompok itu kelompok masing-masing e -e. Me uh, menyesuaikan bidang Kem e -e. terus kemudian ada lagi di, di Jember dulu ada namanya kelompok ini di luar kampus namanya koin apakah Coin. orangnya sekarang ini koin e -e. Jember? dulu ada sekitar 8 orang anak koin itu yang sekarang pendirinya ada di salah satu televisi swasta di transkop terus kemudian uh, ada kik namanya Kiki Febrianti itu seorang dokumentaris dokumentaris dia anak Bondowoso tapi kuliahnya di Jember okay. terus ada rekannya dia namanya si Vicky dia sekarang sebagai editor di salah satu televisi swasta, hmm. terus eh, itu ada dari anak koin, terus kemudian dari anak banyuwangi tadi, selain Mas mas, Yoke, mas Yuda Kurniawan, ada Mas Wisnu, ada Mas Vicky juga namanya. Dia pemenang di festival film dokumenter 2014. FFI dari 2014. Iya, nah di Jawa Timur ini apakah banyak pelakunya? Banyak. Banyak, uh banyak sekali, baik fiksi ataupun dokumenter dokumenter oh. e -e, terus kemudian ahli yang bagian e, jimmy Jeep ada sendiri ada ada ada orang jawa timur yang sampai saat ini salah satu ahli e, dan sekarang naik jabatannya sebagai kamera operator namanya mas gatot the jip gatot the jip ini ke kediri gitu loh Terus kemudian ada Mas Gecol steadycam ini Ini yowong wong Jawa Timur juga. Uh, ya Kayak gitu. Ke kelihatan ini yakan, uh... ada Mas erik sasonong mempertanyakan nih apa yang bikin anak-anak oh, komunitas. Ya apa yang apa yang bikin anak-anak komunitas di Jawa Timur kebanyakan justru kayaknya yang tercatat justru di luar Jawa Timur bisa diceritakan. Nah. Um, Oke mas. Oh ya, ada Mandela. Betul, banyak anak Banyuwangi yang oke. Okay, kita jawab dulu dari Mas Erik Sasono. Uh, jadi gini, Mas, karena mungkin uh, di Jawa Timur ini pola-pola kegerakannya itu pola gerakannya. mereka itu dengan siklus 5 tahun ini, kurun waktu 5 tahun mereka berganti sehingga apa? ya.. tumbuh kembangnya komunitas dipengaruhi dari teman-teman dari kalangan mahasiswa ini tadi mereka banyak sekali yang yang keluar kemudian kembali lagi ke kampung halamannya itu itu penyebab pertamanya Penyebab yang kedua, anak Jawa Timur yang kuliah di beberapa kampus di, di Indonesia di luar, Timur, di luar Jawa Timur, kok mereka bisa bisa berkaya lebih bagus kayak gitu dan karena mereka merasa bebas merasa bahwa bahwa potensi mereka, oh cocokku di sini aku lihat di Jawa Timur, aku nggak ada kawan untuk diskusi, nggak ada kawan untuk berkreasi, nggak ada kawan karena karakternya gini banyak beberapa kawan-kawan di beberapa daerah itu merasa bahwa mereka memiliki memiliki kemampuan itu hanya untuk menunjuk gigi di wilayahnya dia sendiri di lingkungannya sendiri. ya. dia nggak nah, mau gitu untuk ayo bertanding makanya itu saya bilang tadi ketika ditanya soal film Jawa Timur untuk tanding di luar itu gimana sih gitu dulu ada namanya ya. Ma, mas astu kemudian jarang sekali sudah berproduksi terus ada namanya Mahesa Mahesa Disaga. Mahesa, uh, Mahesa Saga. itu juga film-filmnya juga lumayan karena dia dulu dari di Movie juga kan gitu yeah. sana, sana. terus ada uh, Fauzan uh, Ab Apa? Fauzan Abdillah dari Invis Surabaya. Di, yang awalnya uh, kemudian dari-dari dia bikin pemutaran uh, akhirnya terjun ke produksi seperti itu hmm. dan akhirnya ketika kita bertanya soal siapa sih orang-orang yang ada di jawa timur yaitu tadi mas akhirnya yang mereka yang mau berfighting untuk uh, di luar jawa timur ya. itu yang bisa bisa bisa apa uh, menonjol lebih menonjol dari daripada teman-teman yang tinggal di jawa timur sendiri Okay. Dan mereka untuk kembali ke Jawa Timur, waduh aku ya susah. Lah, seandainya seandainya mereka mau apa, nggak eh, ada partner atau lawan untuk untuk ini ya, untuk berdiskusi susah. Ada beberapa teman ketika saya bertemu di Jogja gitu, atau di Bandung. Kenapa kamu nggak balik nggak balik ke daerahmu? Aku nggak rapopo mas, aku yeah. nah, <laughs> Jawa Timur. Kalau misalkan kita mau kembali berarti harus bekerja sama dengan Pemda biar sustainability-nya ya kan ketahanan pangannya ya, uh, dengan proyek-proyeknya uh, itu bisa berlangsung. Oke. Okay. Harus ada seperti itu, Nah kalau di teman-teman yang sudah berada di aku neng daerah aku gak kakdui channel. Aku nangkono alatnya yo kurang aku kurung dua alat. gak lengkap gak nongkoncoku untuk ngajak diskusi itu yang terjadi Mas Erik Sasono. Ya di Jawa Timur banyak sekali mas, uh -uh. Hmm. kecuali kota-kota uh, yang memang itu terdapat akulturasi budaya yang sama seperti yang saya ceritakan tadi Surabaya, Kota Malang, terus uh, Kediri, Jember, Jember, empat kota ini yang selalu selama ini menjadi menjadi barometer di di di perfilman kota apa di di Jawa Timur ya, ya. itu yang menjadi persoalan mas dan beberapa daerah yang lain misalkan kayak Pacitan banyak loh filmmaker dari Pacitan tapi tidak mau kembali ke Pacitan ya. terus ada di terenggalek-terenggalek udah daerahnya kering dan lain sebagainya kayak gitu itu apakah ada ya enggak ada karena tapi banyak juga eh, apa istilahnya pelaku-pelakunya nah Tulungagung apalagi Tulungagung komunitas filmnya sampai saat ini cuma ada dua Tuh. Yang eksis itu sinemoto sinemoto sama SMK berapa gitu, itu doang, itu yang eksis. Walaupun di sana ada youtuber dan lain sebagainya, tapi sasarannya bukan sana Padahal di Tulungagung ini ada dulu namanya produser namanya Pak Aman Sugandi. Beliau ini salah satu salah satu salah satu uh, produser film yang banyak hasil hasil karyanya gitu. Ya. Terus kemudian ada direktur festival uh, ini. Jav, Jogja Jogjanet Hasan film festival yaitu mas-mas Budi Irawan itu juga dari dari Jawa Timur gitu okay. banyak sih orang-orang besar mau mau kembali ke Jawa Timur aku nggak poppo ya Nah sekarang di Madiun ada namanya uh, di Madiun ya ini beliau kembali ke uh, daerahnya namanya Pak Labeswidar Widar. Pak labes Widar ini salah satu sutradara yang e, filmnya berjudul Lagu Untuk Seruni itu tahun 90-an kalau nggak salah nah, beliau ini salah satu sutradara besar juga dan sekarang tinggal di, di Madiun gitu, Pak aman juga sekarang tinggal di apa, e, Tulung Agung kalau nggak salah terus e, lagu Untuk Seruni juga cukup Mengagetkan juga, dalam artian bahwa karya itu dia kari, dikaryakan di luar Jawa Timur. Gitu loh, yeah. mungkin teman-teman di sini yang yang pernah mendengar lagu untuk Seruni itu, e, film lagu untuk Seruni itu, judulnya kalau gak saya dinyanyikan Ahmad Albar Tak nyanyi oh, di ya? Intermiso, ah, intermiso. Oh, Oke, okay. di saat ini ingin ku mencipta lagi nah gitu loh dan ku lagu itu loh kak, kak ngundang lagu nih dan ku dengar wajahmu lagu nih Ahmad Albar kalau gak salah itu ya. itu lagu untuk seru nih. nah itu sutradaranya orang Jawa Timur terus apa-apa ya um. yo? wah kayak gak sih nih banyak terus, mas, ya mem memang apa ya kalau saya apa yang menyimpulkan omelannya Mas Yani itu lebih kayak uh, memang teman-teman Jawa Timur itu ketika baik yang kuliah baik yang lagi belajar di kota lain ketika udah cemerlang dan udah mendapatkan posisi maksudnya dalam arti lingkungannya mendukung untuk balik ke kota daerahnya masing-masing itu ngerasa kayak aku harus mulai dari nol lagi ya, mas gitu itu, itu sama, sama dulu saya pernah merasakan itu uh? pernah merasakan itu sehingga apa ketika ketika kita kita mau me... anak komunitasnya di kota ini Shapo. ya bingung mm -mm. tapi dengan adanya media online seperti ini aku enggak bingung sekarang ya ya enggak bingung kita mas, masih masih masih ya masih bisa berbicara lah mas ya maksudnya kayak kalau Betul. Ketika kembali ke kotanya temen maksudnya ketika dia di luar kota, kembali ke daerahnya itu bisa buat teman-teman sharing juga bisa bagi kamu kayak gitu. Oh, uh, lihat ada Pak Ngong. Waduh. Pak Ngong. Waduh, salah satu iyi. kamerator dari Cuit-cuit. Pendekar cuit. <laughs> 212. Wih, wong Sroboy loh ya anggitmu. Oh, lu, oh kan ya apa sih? Banyak kreator, -kreator salah satu DP-nya merah putih to. Waduh. Gila ini, Pak Enggong Supardi. Itu Mas Erik. Jadi, kenapa kok banyak sekali rekan-rekan yang mungkin kayaknya tercatat di luar ya, di luar Jawa Timur. Ya, ada beberapa yang yang yang memang mereka mau kembali ke Jawa Timur itu mungkin karena sudah keluarganya sudah stay di di luar Jawa Timur, misalnya di Jakarta atau di daerah mana. Kayak hmm. uh, dulu Sofi, uh, Mbak Sofi ini dulu dia salah satu penyelenggara festival, dulu tergabung di Sofi's Teori ini itu dia kuliah di Jember, hmm. aslinya keluarganya di Pasuruan. Oke, okay. ya kan? Tapi, Oka, ingin mau ke Pasuruan, di mana daerahnya banyak perusahaan dan lain sebagainya, gitu kan? mau ngolah apa di sana, bersama keluarganya, hmm. mendingan di Jakarta, kayak hmm. gitu. Terus kemudian... Uh, ada juga adrian jonathan itu nunut nunut lahir itu adrian jonathan sinema putika itu nunut lahir di pasuruan di pasuruan ya iya yeah, adrian jonathan pasar ibu okay. itu mas ada tanggapan lagi soal pertanyaannya dari geber film uh, balik lagi soal karakter film jawa timur bagaimana menikapi soal uh, menakar lokalitas untuk komunitas film di jawa timur monggo mas Yani. C C C, wah ada Pak Iping, Pak Iping, selamat malam, wah ya. ma, ini Pak Iping ini Wong Siung Asari tiba eh, Tan Pasar, waduh, C si, C si. melihat melihat tiki lu, ya ma ya Mas Erik, ah untuk apa C si, itu malah kok lali mak ngantean, kali <tuh>. karakter sih balik lagi soal karakteristik Jawa Timur bagaimana nah. menyikapi soal menakar lokalitas untuk komunitas film di Jawa Timur. Yes. Oke. Okay. Menakar karakteristik. Untuk menakar karakteristik dari dari sebuah sebuah film kalau menurutku ya itu bisa digunakan dengan menggunakan bahasa. Pertama aku sing aku sing tak raso ya ketika aku nonton film oh iki ngene dari bahasa, ya kan, terus kemudian eh, setelah itu dari landscape dari wilayahnya atau daerahnya, karena apa dengan dengan landscape-nya, akeh kok sing sing opo jenenge iki ngetarani lah, iki Jawa Timur, iso kok di, di beda ada bedanya istilahnya dengan beberapa daerah yang lain. Terus, kemudian, eh, dari berceritanya, tutur bahasa, so, uh, uh, soalnya tutur tutur bahasa, berceritanya, oke, okay, berceritanya, yeah, okay. uh, uang, um, gitu, <laughs> ya, oke, wong wong Jawa yeah, Timur, kayak anggun dulu, ya, ya, ya, senangannya yeah. kan gak rapi, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, Uh, iya, uh. terus gaya guyonego ku kaya kutuk, kutuk sengkian dir, yosnya pelosai yeah. ya, wes, kayak gua hmm. Iku Ikut, sebenarnya kayak gua nego misalkan ki, eh, uh, eh, uh, kayak dari filmnya yang yang dulu itu filmnya si iki, lele -le -le lebar, eh, mm -hmm. lebar, kayak diamond langannya, nah, seorang Bayu Sekak Bayu Sekak. Lek milenial lemial saya ini kan gayus sekarang, baru sekarang nah, mau mewakili lah, yeah. mewakili kayaknya. Kaya nya mewakili, selangnya aneh, gue ngono gue slow, gue timur aja. Papa gue kakak patek, gue kakak uh -oh. ngurus apa mau naik uang gue sengono, kakak urus, kakak taya-tayaan, gue naik gono gono. Kan kakak orang nak nanggene, misalkan nanggene solo, kakak tahi-tahi aneh, gue kakak orang nonggok gue nonggok, ya, ya opo cuk, kau nih kucuk gono, iya. Paling ya, piye Thomas, yuk. kan? Intonasi teko, intonasi sebedo tuh, yeah. iya kan? Oke, mm. tok nih. Semarang nang Banyuwangi ya? pada nang Dae, nang Dae. Yeah. Iya. Iya. Iya. Iya. kan ketok terus kemudian uh, dari segi, uh, ketika awak ndelok ndelok ya wispen kan isa ketok ngono lho. Oh Malang kaya ngene Bu. Mernya karakteristik wilayah. Iku gak isa di gak isa di gak isa di -ilangi. Ya kok ya, kaya berceritanya Lodrun kaya ngene kowe. Jenenge Lodruk mareh ketok toprakane ya apa sih? Heeh. Cam apa lek like, ngarene lek like, ngarani iku uh, Ya, selengean lah like menurutku ya. Iya. Yeah. Kayak ngono. Oke, okay, Mas, nah. itu tanggapan soal karakter, bagaimana meng, apa ya, menggali karakter dari kotanya masing-masing khususnya di Jawa Timur ya, Mas. Ah, ini alhamdulillah, terima kasih Mas Riksa Sono. Ini ada namanya Pak Hadi Konde. Ya. Yeah. Saya pribadi belum pernah bertemu Belum pernah bertemu Sempat di, diceritai oleh salah satu penulis namanya Pak Emil Salasa, Almarhum Sempat diceritain, Tapi saya belum pernah bertemu dengan Pak, Pak Hadi Purnomo ini Pak Hadi Konde ini atau mungkin sudah bertemu tapi gak, gak ngerti lah, wong sing dimaksud yeah. ya? Iya, iya kan? Saya belum, saya belum pernah ketemu mas. Tapi ini informasi yang bagus. Tapi saya pernah mendengar nama beliau itu dari Pak Emil Salosa salah satu penulis sahabatnya Pak sah, beliau sahabatnya Pak Deddy Miswar, Pak Emil Salosa itu penulis almarhum, penulis novel cerpen gitu. Oke. Okay. Oke. Okay itu ada lagi nggak? ini mas dari mas Zero Aguku itu ada pertanyaan mas. Oh poihku pertanyaan nih. Bentar mas. Zero Aguku, apakah, apakah ya, faktor kekuatan modal juga sangat mempengaruhi? Mm -hmm. uh, aku bisa ini sebelum sebelum nanggini film yo. Mm. Saya dulu jualan kerupuk keliling. Ya. terus kok belok are arek ngomongin gak film terus meneng ya? Ya. terus akhirnya aku kepingin bergabung terus aku sempat juga kerja di kantin kayak gitu, sempat terus terus di era 2009, kesini mm -mm. istilahnya 2009 sampai 2000, hampir 2015, saya tuh kerja di Renkar mm. di Renkar Lek nggak film ya apa? Ya, ya, ya, ya. ya aku lek ya, ya. ya, lek ya, RP nggak ya, produksi film, ambek konco-konco pasti pasti modal apa ya, modal tenaga pikiran tuh yeah. modal duit kan? No lek diarahi kekuatan modal apa-apa ya karena dulu kita karena saling sama-sama saling tidak memiliki bagaimana mengefektifitaskan e, fasilitas yang ada dimiliki oleh kita sendiri gitu. Oke. Okay. Misalkan kalau dulu ya pinjem, direwangi nang gini, sopo koncon nang luar kota sing duwe, ngonoiku yo, direwangi tak sile yo, ngonoiku. Walaupun tau gini, kaya seng kaya nyewo ngonoiku di sile. lelek saiki kan kawes duwe, kawes bisa petantang petenteng nang gini kampus nang gini, ngdila ambek kamera, setidaknya minimal full HD lah ibaratnya, lah, lah, lah, biens, tunggu, tunggu kaset disc mini TV atau dv-cam seperti itu sekarang udah era, era digital lebih enak mas ya beda uh -oh. sama Hand, analog dulu uh -oh. handphone ini lu bisa so ngerekam saya saiki ya karena yeah. uh -oh. ini kekuatan modal ya modalnya hawai dewi lembian itu bosing saya itu, lihat saya itu pakai modal menurutku ya mm -hmm. apakah itu menjadikan alasan ya untuk kekaryaan ya bagi saya masih saat, saat ini teman-teman di era milenial sangat memiliki peluang karena ada banyaknya ee, layanan istilah saiki kok wong ngene OTT over the top ibaratnya kayak kan Oke. layanan itu terus kemudian ono video on demand mm -hmm. VOD ya kan terus misalkan terus ada aplikasi nah, saiki sing rame mulai adanya GoPlay play okay. terus Genflix terus digital, ada Vici, digital platform ada Vimeo platform uh -uh. He -he, terus ada ada lagi yang movie it, hmm. terus Vici, ada Vici juga Vici, betul yeah. terus ada juga nih yang dulunya dia ngurusi tiket sekarang ngurusi film loh namanya kliktix kliktix K-L-I-K T-I-X Oh, .com okay. klik tiks juga memberikan layanan loh uh -uh. berarti peluang itu anda tidak memiliki modal pun masih bisa oke okay. dan kalau di klik tiks itu kalau nggak salah pembagiannya 60-40 60 filmmaker 40 dari klik tiksnya misalkan bayar 50 ini bayar 10 ewan ya 6 EW untuk filmmaker yang 4000 untuk klik tics, kayak gitu Itu, itu, itu sudah banyak peluangnya. Kalau diarani mau kekuatan modal kayak gini, isu YouTube ya. terus gak perlu bingung-bingung lagi, salurane ada banyak festival, salah si dine melalui freeway, Misalkan kayak gitu, itu penyalurannya untuk distribusinya ya. sudah banyak, semakin banyak itu ya. Heeh, -he. apakah semakin banyak, semakin bagus? Iya, iya, tinggal karena juga semakin heeh, -he. he -he. benar, keraten apa enggak? Iya, heeh. Oh. Karena saya melihatnya, misalkan nih, aku mencontohnya itu pembuat video untuk lagu dangdut, hmm. ya kan? Opo jenenge eh, PH PH kaya wis pokaiin dangdut, mereka eksis loh. Hmm. Mereka dengan sabarnya ngumpulin, nyuting, ya kan? dangdut entah itu dangdut apapun bentuknya pantura atau kayak gimana ya yeah. yeah, kan yeah. di tulang nah, ini YouTube di di upload di upload eh, di subscribe ya, yeah, kan subscribe ya yeah. kayak to moto ya kan kelihatan mata misalnya 100.000 ribu lumayan ya yeah, kan 50.000 ribu lumayan tapi viewers si bos lagunya diputar terus lo Iya. <laughs> yeah. nah, kan peluang itu Oke. Okay. Gak, uh -huh. gak harus film. Enggak uh -huh. harus Mel ada ada uh -huh. peluang sebenarnya. Ya melihat kondisi saat ini uh, peluang sangat banyak mas Yani ya. Uh -huh. Uh -huh. Dan dan soal fasilitas kita itu fasilitas saya krp nggak ngedit gawe gawe jempol itu Luiso. Uh -huh. Nang HP Luiso ya kan? Bisa. Banyak aplikasi nih. Udah yang udah menyediakan itu. Oke mas Yani. Ya. Uh, kembali ke soal pembahasan kita di komunitas film Jawa Timur ini ada titipan pertanyaan dari protagonis uh, di Jatim sendiri kota mana yang menurut Mas Yani filmnya menjadi wajah kota atau di daerahnya di Jawa Timur Mas maksudnya uh, yang fokus membahas tentang kotanya yang uh, menonjol soal kota mana yang menurut Mas Yani filmnya menjadi wajah kota atau daerahnya itu sendiri kalau di Jawa Timur Jadi di wajah kota nah, uh. di era ini ya Uh, dua apa istilahnya 2013 ribu tiga belas kesini ya iya kurang lebih uh -uh. uh, yang nah uh -uh. uh, iku filmnya dulu itu filmnya si si mas pertama aku yang tahu itu ya mas mas astu dari dari malang kemudian oh, dari disusul lagi apa? ada ada ada mahesa mahesa dari malang juga uh -uh. Uh -uh. Terus kemudian filmnya siapa? Sing. Ala. Iki. Mas Rido juga yang era erek sekarang ini. Terus Yo Ben Iku. Mm -hmm. Terus ada filmnya yang dari Ponorogo, Gelora. Mm -hmm. Terus eh, filmnya Kiki. Kiki Febrianti. Eh, ya Kiki Febrianti. Itu juga. Terus si ini yang saat ini kemarin itu anak-anak ini loh, anak Surabaya, ada Surabaya, heeh, oh. uh -uh. terus <tik> ya mungkin salah si jinik resik, oh, resik, oh. salah si jinik resik, sehingga by isun, isun oh ya, yeah. di satu yeah, sisi no <tik> <tik> gitu kan, noh, <tik> dialog isun, isun Ya, nggak ngerti. Tele Iopo, tele Iopo, akhirnya tele Iopo lah. tele tele, tele Iopo. Uh, kalau Mas Yani sendiri, uh, bisa menjawab soal seperti apa sih? Maksudnya mengangkat lokalitas itu sendiri. Kalau menurutku, mengangkat lokalitas itu sendiri sebenarnya kan dari kemauan kita, hmm. kemampuan masing-masing untuk menyampaikan cerita gitu loh. Fungsinya, fungsinya gopos sih Bahkan mm -mm. aku dodolan maksudnya kayak Indonesia Barat ini. fungsinya banyak banget. Mm -mm. Karena kita selama ini selalu, selalu melihatnya adalah di luar gitu loh maksudnya di luar, di luar wilayah kita. Padahal di kita. wilayah kita ya, banyak banget yang butuh diangkat. Ya. Uh -huh. Iya, banyak potensi yang bisa diangkat. Oke. Okay. <laughs> Itu kenapa begitu? Ya. Dari situlah kita bisa memiliki karakter, hmm. gitu. Oke, okay, uh, Mas Yani ini kan mau udah hampir mau satu jam. Kalau live-nya ini kan memang ada batasan dari Instagram satu jam. Mas uh -huh. Yani sendiri nyantai kan ya, masnya kita masuk ke sesi kedua. Aku nanti. nyantai. Oh nyantai ya. Wah, uh, uh, ini ada pengumuman. Insya Allah Pak ipung uh -uh. bakal Pak ipung, ipung workshop ya. Bakal tahun ini mau tur workshop sinematografi mungkin dengan ITS ya, saya nggak tahu, ini informasi dari jejak rekam okay. so, ini. Okay. Nah, itu, itu info menarik buat teman-teman juga ya, di Jawa Timur khususnya bisa belajar-belajar uh -huh. mengenai dunia sinematografi halo Mas Semar, ini astradanya salah satu astrada keren ini oh orang-orang ya keren sedang bergabung di sini dan semua gila ini, gila gini gila gila gila weh ada Mbak Ninda waduh oke. Mas Yani ya ini tak akhiri dulu karena udah mau uh, kurang beberapa menit lagi bakal ke stop sendiri nanti tak uh, gabung lagi ya Mas ya di sesi kedua uh -uh. oke uh -uh. tak akhiri Mas ya Oke buat teman-teman di -teman ya, ya. sini Eh teman-teman gabung... gabung lagi ya habis ini ya kita bisa sharing uh, mumpung Mas Yani lagi slow santai juga ya Mas ya Santai santai. Oke. Okay. Oke okay, teman-teman habis ini kita gabung lagi di channelnya Gersinesia bersama Mas Yani.